Semangatku tak akan pernah pudar, tak akan pernah layu untuk Indonesia. Jiwa ragaku akan harus membara, tak bisa dihentikan untuk Indonesia. Oh. Ibadahnya aku akan terus membalas, tapi saya yang tidak untuk Indonesia. Semuanya, Indonesia, Indonesia, saya, saya, Indonesia. Siap yeah. yeah. Before No! <laughs> Joget semuanya lagunya kolam susu yang bisa nyanyi bareng, oke? Bukan lautan, hanya kolam susu. Kain dan jalan tuh memang Bapak dan ibu mulai nyanyi bareng. Tidak topan top semu. Ikan dan menghampiri diriku Bukan lautan, hanya kolam susu. Kain Kupang hidupimu Tidak ada badan Tidak ada topan Kau keluin Ikan dan udang Mengapi Oke, terima kasih. kedua dia cantik dan kaya sangat manja padaku aku tak tahu yang mana pasti kupilih dua nya sekali lagi aku baca hati saja, saja dua duanya sekali lagi aku tidak tak ada harus ku pilih dari dua nya salah tidak, tidak, tidak yo aku kan kupacari saja dua-duanya, ya kan kupacari saja dua-duanya, ya kan kupacari saja. Dua Do I? Ku melihat Gadis-gadis yang rupawan Ada satu Gadis yang aku suka Dia cantik Manis dan rupawan Bolehkah aku Berkenalan denganmu Siapa diri muda Dimana rumahmu apa Maka Aku boleh jatuh cinta padamu Besapa bagi raja Kebijak. Ku melihat gadis-gadis yang rupawan Alam satu gadis yang aku suka Dia cantik, manis dan rupawan Ku dengar aku terkenalan denganmu Siapa diri kuda dimana rumahmu Apa boleh jatuh cinta padamu Betapa senangnya Betapa kiranya. Oh Gadis Kau sangat manis Oh Gadis Kau sangat cantik Oh Gadis Kau sangat manis Oh Gadis Sangat cantik Cause sure, your sky, cause sure, your sky full star, I gonna give in your mind. Cause your eyes, cause your sky full star, I gonna give in your mind. I sky, I go sky, full go I gonna dream the sky, life on the sky, I the sky, I gonna to the sky, I 그러다 대비 Podho nang arep kabeh. Joget Toni, ingrat, goyang, goyang. Rumus suling, kependa ono dengan kubik. Menonton ini nganti orang elite. Boboi, boboi, bob, boboi, joket, boboi, joket, boboi, joket, boboi, Nothing to eat, to eat, nothing but things. Pertempelan, ora tawuran. Nengin, TKP kocok, ora otot, sing beto. Sing tawuran, berarti puit de to. Duh, ora ngerti, puit. Orang ngerti, siren. Sing kepenting, aku joget. pokai terj pokai terj pokai terj pokai itu, pokai itu, Di dikas Akru ku suling jing dang itu paya dan menonton! rame Jokei, jokei, jokei, jokei, Biasa tepuk tangannya buat mbak-mbaknya. Gundul, gundul, pacul. sudi sudi wakul Sepelekan wakul limpang segala tak wakul limpang sekade tak bisa latar pacul Gundul, gundul, pacul, pacul, sepele ngan, undi, undi, wakul, kul, sepele wakul nipang skaneta di selatan, wakul nifang, skaneta selatan. Gampang, sulit. lek sulit lek sulit suling lek lek lek gambar gambar suara suleng bang bang terima kasih assalamualaikum semuanya semoga sukses semuanya amin amin ya robbal alamin